Dan bagaimana cara mendapatkan semua hadiahnya dengan mudah dan lain-lain Oh iya, yeah, BTW sorry banget ya kalau suara gue kedengeran kayak gimana gitu kan cuy Karena kurang enak badan nih akhir-akhir ini Ya, gitulah Yang pertama, ada event time tunnel Nah pada event time tunnel ini, kalian bisa mendapatkan banyak sekali hadiah-hadiah keren cuy. Seperti skin loot box. Untuk desainnya, skinnya lumayan cuy. Terus di bagian sampingnya kayak ada wajah gitu ya. Um, animasinya boleh-boleh nih cuy. Keren, keren, keren, keren. Terus ada skin topeng terbaru. Nah, untuk desain skin topeng ini memiliki tema burung-burung gitu ya Keren sih, unik sih, tapi lebih keren lagi kalau ada animasinya ya kan Dan skin topeng ini bisa kalian gunakan di semua karakter cuy Wow. Mau kalian pakai di karakter cowok ataupun cewek, bisa gitu kan Terus ada avatar dengan background spesial event anniversary Free Fire yang ketiga Nah ini untuk tampilan dari avatarnya Untuk tampilannya lumayan cuy Ada gambar set bundle cewek dan cowok spesial anniversary Free Fire ya kan Terus ini untuk tampilan backgroundnya Lumayan lah ya Buat menambah koleksi default kita ya kan Biar penuh cuy Biar kayak sultan ya kan Waduh Untuk hadiah-hadiah barusan ini Merupakan hadiah-hadiah yang bisa kalian dapatkan Pada kotak atau bangunan yang besar ini cuy Dan cara mendapatkan beberapa hadiah tadi itu sangatlah mudah Cukup kalian menyelesaikan misi-misi yang ada pada event Time Tunnel Kalian sudah bisa mendapatkan hadiah-hadiah tersebut cuy Gimana cara menyelesaikan misinya bang? Jadi gini cuy Kalian kunjungi event Time Tunnelnya Terus kalian pilih misi eksplorasi Entar kalian akan dibawa ke halaman seperti ini ya kan? Terus kalian pilih kolom dengan gambar kayak karakter ini ya kan ada tanda plusnya Terus kalian bebas nih mau pilih karakter mana yang akan kalian kirim untuk menyelesaikan misinya Jika sudah kalian pilih satu karakter atau dua atau tiga ya kan Terus kalian pilih start Terus kalian perhatikan atau lihat pada bagian kanannya cuy Kayak ada waktu ya kan jika waktunya ini sudah selesai, atau misinya sudah selesai, kalian bisa mengeklaim hadiah misinya cuy. Nah, kalian akan mendapatkan time token dan fragment ya kan? Lakukan ini terus menerus ya cuy, kalau udah misinya selesai, kalian pilih karakter lagi buat nyelesain misinya, gitu aja seterusnya. Brand. Jika kalian sudah mengumpulkan beberapa atau banyak time token ini, kalian bisa pilih put token di sini, cuy. Untuk mendapatkan hadiah-hadiah bonusan pada event time tunnel ini, dan berikut adalah daftar hadiah bonusan yang bisa kalian dapatkan pada kotak atau bangunan yang kecil-kecil ini, cuy. Dan event Time Tunnel ini berlangsung dari tanggal 13 sampai 30 Agustus. Yang kedua, ada event Normal Time Capsule. Nah, pada event ini, kalian bisa mendapatkan set bundle spesial Anniversary Free Fire untuk karakter cewek. Untuk bagaimana tampilan set bandelnya kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy. Untuk desain set bandelnya lumayan ya. Bertema joker atau reggae nih, cuy. Bruh. Kok rambutnya gimbal-gimbal gini ya kan? Rambut, Rambut gimbal. gimbal. Ya ya ya ya ya. Allah, ya, ya, ya. ya, ya. malah nyanyi nggak tuh. Waduh, tampilan topengnya kok jadi ngeri gua ya. Lumbi pada tobat dah. <tuh> Dan cara mendapatkan set bundle spesial anniversary untuk karakter cewek ini, kalian hanya membutuhkan satu token blue chip untuk satu kali exchange atau spin, dan kalian membutuhkan 10 token blue chip untuk 10 kali exchange atau spin. Jika kalian beruntung nge-spinnya, kalian akan langsung bisa mendapatkan set bundle spesial anniversary untuk karakter cewek ini, cuy. Dan jika kalian tidak beruntung, ya kan, tenang cuy, tenang. Kalian masih bisa mendapatkan set bundle ini dalam bentuk trial lumayan, ya kan? Buat nyobain set bundle spesial anniversary-nya dulu, ya kan? Sebelum kita punya yang permanen nih, untuk bagaimana cara mendapatkan token blue chip-nya nanti, gua bahas juga cuy. Dan event normal time kapsul ini berlangsung mulai tanggal 13 sampai 30 Agustus Yang ketiga Ada event kelas sekuat bermuda 2.0 Atau bermuda remaster Nah, pada event ini Kalian bisa merasakan sensasi baku hantam di map baru bermuda ya kan Waduh, baku hantam gak tuh dan event kelas sekuat bermuda dua titik kosong ini dimulai dari tanggal 13 sampai 30 Agustus cuy. Yang keempat ada event login free trial karakter. Di sini gua nggak jelasin apa saja karakter-karakter yang bisa kalian dapatkan pada event trial karakter ini karena kemarin sudah gue bahas ya kan. Dan event trial karakter ini berlangsung dari tanggal 13-18 Agustus untuk periode event pertamanya Untuk periode event yang keduanya dimulai dari tanggal 19-24 Agustus Dan untuk periode event yang ketiganya dimulai dari tanggal 25-30 Agustus cuy. Yang kelima, ada event map drop blue chip Nah, pada event map drop ini, kalian bisa mendapatkan token blue chip pada map atau in-game Free Fire Dan event map drop blue chip ini dimulai dari tanggal 13 sampai 30 Agustus cuy Jadi buruan login dan main seperti biasa ya, untuk berburu token blue chip sebanyak-banyaknya Jika kalian sudah mengumpulkan token blue chip ini lumayan banyak Kalian bisa langsung tukerin token blue chip tadi dengan berbagai hadiah keren pada event 3rd anniversary free fire yang ketiga ini Oke okay. Seperti bundle special anniversary versi cewek tadi ya kan Dan masih banyak hadiah-hadiah keren lainnya cuy Yang keenam Ada web event chip collection Nah pada event ini Kalian bisa mendapatkan banyak sekali hadiah-hadiah atau item-item keren pada event web ini. Seperti skin senjata M4A1, skin senjata shotgun, skin senjata AK, skin bom, skin skateboard, dan masih banyak hadiah keren lainnya yang bisa kalian dapatkan dengan gratis. Untuk ketentuan atau cara mendapatkan hadiah pada web event collection ini adalah... 1. Pemain bisa memilih salah satu hadiah dari setiap milestone. Jadi nanti bakalan ada daftar atau pilihan hadiah gitu cuy. Dan kalian bisa memilih salah satu hadiah dari setiap milestone pada event web ini. 2. Selesaikan misi harian di web event untuk mendapatkan chip secara acak. Jadi nantinya akan ada beberapa misi yang harus kalian selesaikan pada event web ini. Untuk mendapatkan token chip secara acak, untuk bagaimana misinya di sini masih terkunci, cuy. Jadi, gue gak bisa review apa saja misi-misi yang harus kita selesaikan pada event web ini, ya kan? Gak apa-apa lah, ya. Kita lihat nanti setelah event web ini sudah dibuka, jadi tungguin aja, ya kan? Oke, tiga. Jika mendapatkan chip yang sama. Pemain bisa saling bertukar dengan pemain lain dengan mengirimkan kode sharing Jadi nanti pada event web chip collection ini Kalian diharuskan mengumpulkan beberapa chip cuy Ya mirip-mirip sama event berhadiah skin mobil Amfibi kemarin lah ya Dan jika kalian berkali-kali atau sering mendapatkan chip yang sama Kalian bisa saling bertukar chip dengan player lain dengan cara kalian share kode chip kalian dengan teman kalian dan sebaliknya Untuk daftar hadiah-hadiah pada event web chip collection ini Kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy Yang pertama ada beberapa skin dari skateboard Dan kalian bisa memilih salah satu dari skin skateboard ini Dengan cara kalian tukerin tiga chip yang berbeda Dengan skin skateboard yang kalian pilih atau kalian ingin ambil yang kedua ada beberapa skin dari granat atau bom Dan kalian bisa memilih salah satu dari skin-skin bom atau granat ini Dengan cara kalian tukerin 6 chip yang berbeda Dengan skin bom atau granat yang kalian ingin ambil atau pilih cuy Yang ketiga ada beberapa skin senjata Dan kalian bisa memilih salah satu dari skin-skin senjata ini dengan cara kalian tukerin 9 chip yang berbeda dengan skin senjata yang kalian ingin ambil atau pilih, cuy. Dan event web chip collection ini dimulai dari tanggal 18-30 Agustus. Yang ketujuh, ada event Ultra Time Capsule. Nah, pada event Ultra Time Capsule ini. Kalian bisa mendapatkan berbagai hadiah keren, terbaru, dan langkah spesial Anniversary Free Fire yang ketiga Dan berikut adalah beberapa hadiah yang bisa kalian dapatkan pada event Ultra Time Capsule ini Yang pertama ada skin terbaru dari senjata Mel Pemukul Baseball Untuk bagaimana tampilan dari skin terbaru dari senjata pemukul baseball ini Kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy untuk desain tampilan dari skinnya mirip banget sama skin pemukul baseball yang rilis pada event Vinggits kemarin ya. Lumayan lah ya. Buat nambah-nambah koleksi cuy. Yang kedua ada skin masker terbaru. Untuk bagaimana tampilan dari skin terbaru masker ini Kalian bisa simak pada cuplikan berikut ini cuy Waduh Skin ini bertema apa nih cuy? Iklan pasta gigi atau bertema apa nih? Untuk desain di bagian sampingnya Kayak selang-selang gitu cuy Memutari kepalanya ya kan? Udah sih, udah sih Emang harus ya? Tampilan giginya kayak gini ya kan aku Garena Unik Yang ketiga Ada skin terbaru dari skateboard Untuk bagaimana Tampilan dari skin terbaru skateboard ini Kalian bisa simak pada Cuplikan berikut ini cuy Nah Untuk desain tampilannya Ya kayak tampilan skin gratisan Pada umumnya ya Gak ada animasi seperti biasa Dan yang beda cuman segi warnanya cuy Ya gitu aja Dan cara mendapatkan beberapa hadiah tadi Itu sama ke event normal time capsule tadi cuy Kalian membutuhkan token blue chip untuk ngesepin pada event ultra time capsule ini Jika kalian beruntung Kalian akan mendapatkan beberapa hadiah keren tadi dan jika kalian tidak beruntung nih Kalian masih bisa mendapatkan hadiah cuy Wow. Seperti tiket Diamond Royal Tiket Weapon Royal Dan lain-lain Dan event Ultra Time Capsule ini Dimulai dari tanggal 22 sampai 23 Agustus Waduh Cuman dua hari nggak tuh Jadi jangan sampai ketinggalan event keren ini ya kan yang ke 8 ada event login berhadiah Pada event login berhadiah ini, kalian bisa mendapatkan karakter gratis dengan permanen dan satu buah awakening token atau awakening shark Dan event login berhadiah ini akan hadir pada tanggal 22 Agustus Waduh, cuman ada di tanggal 22 cuy, sehari doang ya kan Buat kalian-kalian yang karakternya masih belum lengkap Bisa lah kalian dapetin karakter yang belum kalian dapatkan Pada event login berhadiah ini ya kan Jadi ingat ya Hanya ada pada tanggal 22 saja cuy okay. Yang ke sembilan Ada event triple XP Gold dan fragment Nah Pada event ini Kalian bisa mendapatkan triple XP Triple gold dan triple fragment Boleh-boleh nih event ya kan Buat kalian-kalian yang akun free firenya masih level kecil Goldnya sedikit Dan level karakternya belum max Dan level karakternya belum max ya kan Bisa lah event ini dijadikan alternatif ya kan Dan event ini akan hadir pada tanggal 22 Lagi-lagi hanya sehari cuy Waduh Jangan sampai kelewatan eventnya ya Yang ke 10 Ada event after match drop blue chip Nah, pada event ini Kalian bisa mendapatkan token blue chip setelah match selesai cuy Ya, mirip sama cara dapetin token merah putih ya kan Main seperti biasa setelah matchnya udah selesai, kalian akan secara otomatis di drop token blue chip secara random ya kan? Dan event ini akan hadir pada tanggal 22 Agustus lagi dan lagi hanya sehari, cuy. Wah, jadi jangan lupa login dan bermain di tanggal 22 ya, buat berburu token blue chip sebanyak-banyaknya agar kalian bisa menukarkan token blue chip ini agar kalian bisa menukarkan token blue chip ini dengan berbagai hadiah yang ada pada event anniversary free fire yang ke 11 ada event play with friends. Nah pada event ini kalian bisa mendapatkan berbagai hadiah keren dengan gratis seperti emot pet penguin skin terbaru pet penguin. Dengan cara kalian bermain dengan teman kalian sebanyak misi yang ada pada event Play with Friends ini Oke okay, itu dia beberapa event yang akan hadir di game Free Fire Special Anniversary Free Fire yang ketiga Dan masih ada banyak event-event keren dan gratis yang belum rilis di game Free Fire Untuk infonya kalian bisa simak pada info lanjut dari event Free Fire Anniversary selanjutnya Oke okay.